Baiklah, para sahabat, selalu manapun kalian berada, untuk menemani santai siang kalian saat ini, bagaimana akan memberikan informasi menarik? Di sini ada kabar bahagia, para sahabat, info dari Bang Boreal. Ini resmi banget ya, Bang Boreal, satu jam yang lalu menginfokan bahwa Bunda Lesti akan kembali tampil di acara festival Ramadan 2022 di Indosiar, akan menjadi host kembali, para sahabat, jangan sampai lupa, saksikan. Jam 10 malam, idola kesayangan kita, Lesti akan tampil kembali, akan menghibur kembali, memberikan kejutan bahagia untuk kita semua Disimak juga persahabat di kalimat caption info yang dituliskan oleh Bang Boril Bismillah, jangan lupa Malam ini mulai pukul 22.00 WIB, ada penampilan Lesti Kejora sebagai host di program festival Ramadan 2022 Live hanya di Indosiar, pantengin channelnya Terima kasih Itulah info resmi dari Bang Boril Mengenai jadwal idola kesayangan Yang akan tampil kembali Di acara festival Ramadan 2022 Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan Dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun Thalia Anuskorwina mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah Ada Bunda Abang El lagi Elagi Senang banget ya Warga Konoha Lesti Gejara kembali hadir di acara festival Ramadan. Berikutnya juga, persahabat, ada momen yang sangat membanggakan sekali saat Papa Bilar main bola semalam. Tentu, persahabat, ya, kita melihat momen yang sangat luar biasa. Papa Bilar dirangkul oleh Habib, persahabat, yang Masya Allah. Senang banget yang lihatnya, Papa Bilar diemong banget sama Habib Masya Allah, kita bangga, kita bahagia sekali Bahwa banyak sekali orang-orang baik yang selalu tulus mensupport mendoakan, dan mendukung idola kesayangan kita Momen ini pun di oleh Anggun Erna Ningsi. Kita lihat juga bersama di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah seneng liatnya. apa Bilar dia emang banget sama Habib. katanya ya luar biasa. Hingga tanggapan komentar pun banyak sekali diberikan. Ya, ini dari akun Instagram. Fazira Alia mengatakan. Yang baju hitam Zakir Daulaya. Aku lihat dia juga perhatian banget sama Bilar. Wow, luar biasa banget ya. Ternyata banyak sekali. Orang-orang baik saat tentunya main sepak bola. sama Bilar diperhatikan. Masya Allah. Kita bangga dan pastinya senang banget melihatnya Berikutnya juga persahabat ya info penting kita dapatkan Masih di, di laman akun Instagram yang sama dari KR Naningsi Ini menginfokan bahwa lesik Kejora akan menjadi bintang tamu Di acara Ngabuburit Bareng Indosiar Hari ini persahabat ya pukul Pukul 16.45 akan hadir di akun Instagramnya Indosiar, ya. Untuk hostnya ada Rara Lida dan Jirayut nih Persabati ya. bintang tamu Bunda Lesti Kejora ngabuburit bareng Lesti ya. Ya salah sama kita tentunya harus saksikan. Sebelum berbuka puasa, kita akan disukukan vitamin dulu nih Lewat penampilan Buda Lesi yang akan live Instagram Bareng bersama Rara dan Jirayun Dalam acara Ngabuburit Bareng Indosiar Hari Selasa Hari ini persahabat ya, tanggal 19 April 2022 pukul 16.45 waktu Indonesia Barat Kita lihat juga persahabat banyak sekali tanggapan juga di postingan ini, yakni dari akun Instagram alsifa.alya mengatakan Ya Allah, Min, sekian lama, saya baru tahu kalau mamahku juga fanbase Bunda Baby L Sumpah kaget, tadi pagi telepon sama anak, anakku bilang mama ibu padahal udah lihat Lesti di TV Ya, tetap harus diulang lihat Youtube katanya tuh ya, Masya Allah Makin bangga dan makin bahagia Alhamdulillah para sahabat dia banyak sekali ternyata Penggemar dan pengagum Bunda Lestika Jirah Masya Allah banget ya semakin banyak Support dan respon untuk mendukung Mudah-mudahan tentunya semakin banyak juga orang Orang yang selalu tulus mencintai idola kita masih menunggu kejutan dan info terbaru berikutnya di hari ini persahabat ya, total stay tune dan tentunya pantengin channel ini terus, jangan lupa untuk dukung persahabat ya Selalu channel ini biar tentunya selalu memberikan informasi terbaru mengenai Leslie dan les Rizky pastinya akan selalu menyuguhkan kabar-kabar bahagia dari idola kita Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. orang pulang.